Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menggambar masjid dari kontennya channel belajar menggambar nah, di sana. Channel tersebut menggambar dari kata masjid menjadi sebuah gambar masjid bagus ya, dan itu viewernya lebih dari 20 puluh juta. Oke, mantap sekali. Nah, di sini sekaligus meminta izin kepada sang admin dari channel Belajar Menggambar untuk diwarnain ya. Nah, izin menggambar ya. Izin mewarnai kalau kemarin di channel Belajar Menggambar ini digambar, kalau ini mewarnai gambar yang udah jadi. Jadi, yang menggambar bukan dari channel saya sendiri ya tapi dari channel belajar menggambar nah warnanya juga biasa-biasa aja jadi saya pakai aplikasi yang gratis saya pakai Microsoft Paint ya nah, jadi warnanya ya biasa-biasa aja tidak seperti uh, pakai Photoshop ya jadi ya berkesan biasa aja ya selamat menikmati Warnai dari gambar, mewarnai masjid. kita sudah sampai pada mewarnai bagian-bagian pohonnya ya jadi yang saya tebelin nah, itu pakai atau warna hitam saya tebelin aja dulu pinggir-pinggirnya itu karena nggak kemak bisa ini ya kefill kalau pakai filter dan pakai gambar dari orang biasanya dan ada warna-warna gelap-gelapnya dikit itu mengakibatkan warnanya tidak satu warna jadi nggak uh, kena ininya warnanya ya